Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara sekalian jumpa lagi dengan saya Soleh Masih di Fatih Channel Kali ini yang akan kita bicarakan adalah Apakah benar Bahwa seorang wali itu Memiliki kesaktian Kita kalau mendengar Cerita-cerita tentang wali Pasti identik dengan kesaktiannya Yang bisa terbang Yang bisa berjalan Di atas air Yang kebal terhadap Senjata dan sebagainya Pokoknya cerita-cerita tentang wali itu dibungkus dengan kesaktian-kesaktiannya. Nah, apakah benar para wali itu memiliki kesaktian seperti itu seperti yang di cerita-cerita yang sampai ke kita. Nah, sekarang kita bahas berkaitan dengan itu. Saudara sekalian, kalau menurut pandangan saya bahwasanya para wali itu memiliki kesaktian, tidak ada dasar. Kenapa tidak ada dasar? Karena begini, yang pertama, di dalam Islam, yang menjadi panutan kita itu kan harus Rasulullah SAW, itu kita tidak mendapatkan yang namanya kesaktian-kesaktian itu, nggak ada. Kemudian yang kedua, saya sampai saat ini belum pernah melihat bukti real, nyata. Ada orang yang sakti, orang bisa terbang, orang bisa kebal terhadap senjata, orang bisa berjalan di atas air gitu kan. Belum pernah melihat yang sampai saat ini kita dengar adalah katanya, katanya, katanya gitu kan. Adapun kalau pesulap pernah melihat tontonan atau tayangan pesulap, tapi itu itu kan namanya bukan kesaktian. Itu adalah kehebatan trik gitu kan seperti itu. Nah, jadi sampai saat ini yang namanya kesaktian itu hanya dibatas Katanya, katanya, dan katanya. Belum ada real. Jadi dua alasan. Tidak ada dasar dalam Islam. Kemudian yang kedua, belum melihat bukti real nyata. Yang pertama, tidak ada dasar di dalam Islam berkaitan dengan kesaktian-kesaktian seperti itu. Kita sebagai umat Islam yang perlu menjadi panutan dan orientasi kita adalah Rasulullah bersama sahabatnya. Rasul itu, tatkala berperang, dia ya sama seperti kita. Beliau menggunakan baju besi, rompi besi, kemudian memakai tameng juga kan. Kalau merasa kebal, tidak mempan oleh senjata, ya udah tangan kosong aja gitu kan. Secara sederhananya kita berpikir seperti itu. Kalau Rasul dan sahabat pada kebal. Tapi Rasul bersama sahabat, kalau perang tetap menggunakan alat pelindung untuk tidak terkena oleh sebetan senjata musuh, kan seperti itu. Rasul juga tak terkena pukulan atau mungkin lemparan Rasul juga sama terluka berdarah Di perang Uhud Rasul dikisahkan sampai berdarah Yang perlu kita ingat juga Sahabat yang empat, Khulafah Rasidin Tiga dari empat ini Itu meninggal dengan cara dibunuh oleh orang lain Umar bin Khattab meninggal dibunuh Usman bin Affan meninggal dibunuh dan Ali bin Abi Tholib meninggal dibunuh Hanya satu Abu Bakar Ashidik yang meninggal dengan cara tidak dibunuh Mereka semua terbunuh Gitu kan Kalau kaitan dengan kesolehan Bagaimana Rasul dan para sahabat Kulapa ur Wah kita tidak akan ada satupun yang meragukan atas kesolehan Kulapa ur tersebut Apalagi Rasul, Rasul kekasih Allah Tapi mereka semua terkena senjata tidak ada yang kebal Karena sering begini, para wali itu bisa sakti Karena atas kedekatannya kepada Allah Karena atas kesolehan dirinya Soleh itu tidak menjamin orang menjadi sakti Menjadi beruntung, selalu menang dan sebagainya Buktinya Rasul dan sahabatnya tidak seperti itu kalau dibandingkan mungkin tidak sebanding. Bandingan wali dengan rosidin Pasti levelnya lebih tinggi rosidin dalam hal ketakwaan. Tapi mereka rosidin enggak. Kok di kita orang soleh itu seolah-olah mindset orang di kita. Orang yang dekat dengan Tuhan itu seolah-olah akan selalu beruntung. Kalau bertempur akan menang. Kalau berantem akan menang. Kalau dibacok akan kebal. Kalau berkelahi akan menang. Seolah-olah seperti itu itu mindset yang salah, tidak seperti itu justru orang yang beriman terkadang sering terdolimi kita itu sering nonton sinetron gitu ya jadi yang namanya orang baik itu pasti di ujungnya menang dan tidak pernah kalah pasti happy ending seolah-olah orang yang dekat dengan Allah juga itu pasti akan menang tidak-tidak seperti itu karena menang di dunia ini bukan tujuan karena menang kita itu adalah di akhirat kelak di dunia mungkin seperti Umar bin Khattab Ali bin Abi Talib Usman bin Affan itu terbunuh oleh yang benci kepada beliau tapi tujuan beliau itu yang bukan di dunia tapi kan di akhirat nanti kita yang lebih abadi yang akan selamanya yang jelas di sana tujuannya bukan di dunia kita sering mindset kita salah bahwa orang yang soleh, orang yang dekat dengan Tuhan, itu pasti diberi kelebihan dalam hal kejayaan, kesaktian. nggak seperti itu. Nah jadi, apa yang meski diambil hikmah dari para wali penyebar Islam, para wali itu, Anda harus yakin, adalah orang yang menyebarkan Islam di Nusantara ini. Sangat besar sekali jasanya. Kita bisa Islam karena mereka-mereka mereka dalam hal menyebarkan Islam sangat berjasa sekali. Dari perilaku mereka menjadi suri dan yang bagus. Mereka baik-baik, mereka soleh-soleh. Seharusnya yang ditonjolkan, yang menjadi panutan dan idola kita semua saat ini adalah atas jasa-jasanya. Jasa-jasanya menyebarkan Islam sampai kita pun Islam. Nusantara hampir 100% menjadi Islam. Indonesia hampir 100% menjadi Islam karena jasa-jasa mereka para wali. Bukan dari kesaktiannya. Rasul juga dari Madinah ke daerah-daerah lain di Jazirah Arab berhari-hari bermalam-malam menaiki kuda dan onta. Kok ini dari Nusantara dari Indonesia Jumatan ke sana dalam hari yang sama melalui jalan di atas laut kok hal-hal yang seperti itu yang menjadi populer kaitan dengan wali bahkan yang lebih miris lagi ada seorang wali yang menikah dengan ratu selatan dengan rorokidul gitu kan yang rorokidul itu diyakini jin kan, kalau kita meyakini rorokidul itu kalaupun ada itu adalah jin ini wali menikah dengan rorokidul, itu kan yang lebih miris lagi seperti itu sekarang kita robahlah kaitan dengan wali itu jangan urusan urusan kesaktiannya yang ditonjolkan tapi urusan urusan kesolehannya urusan jasanya terhadap kita semoga mereka mendapatkan ridho Allah atas manfaatnya ke kita menjadi Islam mayoritas di Indonesia itu yang perlu dibesar besarkan yang perlu dijunjung tinggi nilai nilai itu Gitu ya nah Mulai sekarang, hal-hal yang khorofat bertalian dengan wali itu sebaiknya sedikit-sedikit dihilangkan. Karena kita tidak percaya atas kesaktian wali itu tidak akan dosa. Dan kita yakin percaya atas kesaktian wali itu juga tidak akan dapat pahala. Percaya tidak akan dapat pahala, tidak percaya tidak akan dapat dosa. Kaitan dengan kesaktiannya. Demikian saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahumma'alam bisawab. Billahi bisabilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.